Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi ya di YouTube channel. Eh, <laughs> uh, channel kode ya. Eh, uh, di sini kami uh, memperkenalkan. Memperkenalkan sebuah situs jual beli online kota subang ya dalam subang ya. bolehlah di luar kota subang juga yang mau menitipkan produk gratis lah kalo jadi yang punya produk dagangan yang mau dijual secara online kayak seblak cireng <tuh -tuh.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 telepon antro bisa via uh, kumplit si JNT JNE tiki si cepat sesuai produk kalian aja ini from pembeliannya dari pengunjung ya karena ini jenisnya marketplace jadi ada lah buat para penjual yang mau menitipkan produknya secara gratis gratis caranya gimana kang Haji <giranya> caranya ketik krek ketik krek <giranya> nah kalian bisa uh, kontak saya lah di sini banyak kok uh, kontak saya tersedia di sini gampir-gampir tinggal hubungi admin hubungi admin nah, kalian juga bisa eh, bikin upload produk sendirinya nah, di sini kalian tinggal diisi aja ada di bagian atas ya, upload produk atau di bawah nanti sini ada tools upload produk bisa diklik klik ya nah, ini formnya eh, diisi nama toko kalian terus status produknya apa? Harga produk berapa? 12000 ya tinggal kayak gini aja. Jumlah pembelian produk, masukkan jumlah minimum. Sini kasih rating, bebas lah pilih sesuai kalian. Sistemnya COD HP bisa nyam, ya? Bisa tinya. lah. Berulang kali ya punya tokonya mau dikenal di internet. Saya bantu lah, Insya Allah. Mudah-mudahan berkahnya kembali. Ya, amin, ya Allah. Tapi tolong subscribe, sendiri kode supaya tidak ketinggalan. Di sini berat produknya berapa? 100gr contoh. Nah, metode pengirimannya mau pakai apa? bisa selanjut next next nah, sesuai produk kalian aja semua ditambahkan pengiriman juga bisa disini tanahkan pengiriman contoh jarak berapa daerah Subang hanya tinggal ya dewe emangnya tulis sekali dengan Nah, sini asal paket nah, lokasi kalian aja di mana gitu kita kasih contoh Jawa Barat Nanti ini bakalan otomatis, sistemnya gimana, Kak? Garut ya, garut. Jamatan, ya. nah. <tuh> ini domba, ini domba, bumbu lah. ini kalau kupon, kalau nggak ada kupon ya, bisa nol aja. Sarat ini tinggal diisi deskripsi sesuai produk yang dijual nah, lalu klik tampilkan kode HTML di sini tinggal diklik otomatis tercopy bisa langsung hubungi saya ya catanir di paste aja tulisnya yang tadi yang ini ya langsung di paste di sini uh, tempel kalau oh, nggak bisa Kang ngaji Oh bisa bisa nanti kalau terkirim bakalan otomatis ke nomor saya ya. nanti kalian tinggal kirim gambarnya aja kita standby 24 jam namanya Standby, teman-teman bisa mungkin kepanjangan atau kalian bisa langsung di sini daftar sebagai penjual di bawah juga tersedia di bagian paling bawah daftar sebagai penjual isi nama dan saya cek di email tinggal isi riwayat nah. langsung kirim ya betul sekali lagi nanti contoh tampilannya itu kayak begini ya Ini harga bisa berubah sesuai ukuran. Nanti dibantu juga sama saya lah. Kalau masih pemula, mungkin awam ya, si masih bingung. Ini baru dirilis ya, Kang Najib. Yang mudah-mudahan, oke, mungkin cukup sekian lah perkenalannya. Ya, semoga bermanfaat ya amin, amin ya Allah maka bagi hari ini bersyukur Oke okay. bersyukur semoga bermanfaat mobil taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh